Assalamualaikum wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak sore hari ini Semoga kalian masih tetap semangat Masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT Anak-anak, sambil menanti saatnya berbuka puasa Pak Guru akan sedikit bercerita yang judulnya adalah Menolong Dengan Ikhlas Imbalan Mutiara Indah. Kisah ini bermula dari suatu kerajaan. Di sana hiduplah seorang bapak tua dan keempat orang anaknya. Dari keempat anaknya ini Masing-masing mempunyai sifat dan watak yang berbeda-beda. Salah satu diantaranya namanya Hasan. Hasan adalah seorang yang mempunyai sifat yang terpuji. Ia suka menolong, jujur, dan mau membantu orang tua. Sebaliknya, ketika orang saudaranya mempunyai sifat dan watak yang tidak baik, mempunyai sifat yang pemalas, dan tidak mau membantu orang tua. Pada suatu ketika, ayah dari si Hasan ini menderita sakit yang parah. Sehari-hari ia hanya terbaring di tempat tidur. Tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Hasanlah dengan ditemani oleh istrinya. Merawat ayahnya ini dengan ikhlas. Merawat dengan telaten, dengan sabar. Karena Hasan itu mencintai dan menyayangi ayahnya. Sebaliknya ketika orang saat baranya ini ketika ayahnya sakit ia tidak peduli acuh tak acuh terhadap ayahnya yang sedang sakit itu. Kemudian suatu saat ayahnya meninggal dunia. Tentunya Hasan sangat sedih karena telah ditinggal oleh orang orang yang dicintainya. Tetapi lebih ia sedih karena harta warisan dari ayahnya si Hasan ini diambil semuanya oleh ketika saudara yang ramah dan rakus tersebut. Kemudian di kemudian hari ketika Hasan tertidur, ia bermimpi Didatangi oleh bapaknya, dalam mimpinya itu bapaknya berpesan agar Hasan pergi ke suatu tempat untuk mengambil uang sejumlah 100 dinar. Kemudian pada keesokan harinya, Hasan menceritakan peristiwa kejadian dalam mimpi tersebut kepada istrinya lalu istrinya memberikan saran kepada Hasan agar ia mau menuruti perintah dari dapatnya seperti yang lewat mimpi itu supaya pergi ke satu tempat itu dan mengambil uang yang jumlah 100 gila. akan tetapi Hasan tidak mau melaksanakan Perintah itu. Kemudian pada malam berikutnya, Hasan bermimpi kembali yang sama persis pada mimpi-mimpi sebelumnya itu. Kemudian, ia bermusyarah dengan istrinya dan mau melaksanakan pesan Bapaknya itu agar pergi ke suatu tempat dan mengambil uang sejumlah 100 dinar. Akan tetapi sampai di tempat yang telah dituju, Hasan hanya mengambil satu dinar saja dari uang 100 dinar. Kemudian, sekembalinya dari tempat itu, Hasan pergi ke pasar. Di pasar ia membeli dua ekor ikan yang besar-besar. Sesampainya di rumah, istrinya sangat senang sekali. Segera ia membersihkan dua ekor ikan tersebut untuk segera digoreng. Akan tetapi betapa terkejutnya sang istri ketika membelah perut ikan tersebut, terdapat dua ekor mutiara yang sangat indah. Istrinya sangat takjub dan kagum karena selama hidupnya, ia baru melihat dua mutiara yang indah itu. Kemudian berita mengenai dua mutiara yang indah itu telah tersebar ke pelosok kampung yang akhirnya mereka berbondong-bondong pergi ke suatu tempat itu untuk melihat keindahan dari dua mutiara. Kemudian berita mengenai dua mutiara yang indah itu juga terdengar oleh Baginda Raja dan ia segera melihat dua mutiara yang indah itu sesampainya di tempat itu Sang Baginda Raja dibuat sangat takjub sangat kagum akan keindahan dari dua mutiara yang sangat indah itu Oleh karena itu Sang Baginda Raja bertekad untuk menukar dua mutiara yang indah itu dengan uang emas yang jumlahnya sangat banyak sekali demikianlah anak-anak cerita yang saya sampaikan ini semoga kalian dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam cerita itu sekian dulu bila hitamik berita ya